Pokoknya, ngoni atur yang penting aman, tenang, tenteram. Di sana, di sana, tenang. Terus, di sana, tidak. Saya ini memberikan bukan lele. -le -e. Tidak. ikhlas. silakan, bagi, silakan, bagus, aman, supaya dia tenang silakan, silakan, silakan, pas silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, lo silakan, silakan, silakan, eh. Ila tetima malaputu tolak dia atingan. Biasa begitu? gitu? Karena cuma aku mau hula. Bola tayyali kaka. Jaha yang sombong. Wan jahat tili-tili dalam Jalak kalau remak lo tikak. Jangan mau hawa. Tapi Jangan mau nyiksa orang tua kita di alam kubur. Ini kata Rasulullah. Al-mayyidu adabu pukubri bimani alai. Milah bala lah balap warga Pak Ibu, dia juga bisa pak merasakan itu. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penyampaian kata-kata takziah. Dewi Tama mulai ya takziah Pak Ibu. UNG bertambah bonus. Dewi Tama mulai. Mau tama mau motor dua, boleh pulang, boleh tak masalah, mohon madu lemah, mata masuk lemah pemarihatu. Karena bocah ceramah kuncinya pun jamak, asalamualayita jamah huali motor jamah he ni, jadinya mati lando, sama hilamona satu allah, karena saya mau beli beli head lando, tinggal nol hilamati nih hulu mona, dia pemaki perasaan, mau lolila kulit monelama, alfa bisa-bisa, dia boleh laku tulip monelama teh jam boleh, dan dia lu monelama teh cabut dari konsep di lemah lain. Hadirin undangan yang mulia Kita lanjutkan dengan penyampaian Kata-kata takziah. Kenapa almarhum ini sudah mati ustad? Atau Kenapa almarhum ini sudah mati? Sudah mati pak guru? Nah, ini pertanyaan yang mohon Daki jawaban pastikan. kan Al-Quran sudah berikan jawaban hal ini Kullu nafsin ga'iqatil maut Tiap-tiap yang berjiwa Pasti akan merasakan mati tapi kalimat pasti merasakan ini, jangan hanya sepenggal kita tafsirkan bahwa Pantai Boti Bobo, pilung tadi batang atau nyawa, batang apa, nyawa, atau dalam batang sama bukan cuma itu. Baik, nggak ambil ya, ukur nalup pohon bata, dalam batang, lalu lenyawa ke dalam batang, kalau manusia, maunya berusuk ke hotelnya. Di kira-kira, pak kalau hingga 22 tahun, nggak ambil untuk batang boti lemak ke nyawa, ahli peonya awak sehingga kalau dicubit terasa sakit. Luhu o nyawa. Mana betul-betul bukti betul-betul luhu o Ini tarikh kita kan berjalan dahan, dari ujung ke sampai ke otak. Patahkan itu dari jantung Pak Ibu, pukul-pukul ke dalam tali, karena itu pun peti Sehingga Allah Tuhan, luhu lima apa-apa yang itu, luhu halat. Sehingga Allah Tuhan, luhu lalu, lalu ngambil akutupan ini. Wan jamainah tempatem, lalu tembulok. Wan jayalah, lalu tahan bidinya. Sehingga luhu meminta malu malumuala boli, Iu malah pemula uj, lu perlu Ibu-ibu kan sering kalau takut berdiri bulu, bulu roma. Kenapa begitu bu? Karena dia ada ruh itu itu bulu roma. Tumutumuloh. Ngepohya boleh hapas mengubah sapi. di sini boleh itu setan mana? Mu mana setan mana? Eh, pada anak awalnya betamah setan pi? Karena baru kalau bungkalo jam tiga, jam masuk datang, tidak terdeko-deko. Cinta ini sudah enam bulan berlalu, tapi tidak ada makna apa-apa. Apa yang nanti maksud apa? Eh, mamonggo mampungok ya. Bahwa juan pati kita mamonggo Tiga halal itu itu, buat-buat dia penggolok di sana? Karena anak penggolok itu, buat-buat apa dia malah paling ke Pulau Pau di bawah orang itu cuma pulau-pulau yang paling kekarnangola, malah di <tuh> penggolok <sea> dulu Nahadirin yang mulia. Wa Di situ apa mau dipemeloakia? Bila talum walo ruh lo de ondo Tidak akan keluar ruhnya orang beriman dari selamat datang sampai dia belum melihat tempat yang di surga, dan tidak akan keluar ruhnya orang-orang kamu dari pada anak jesad-jesadnya selamat pada sampai dia belum bisa melihat tempat yang di neraka itu yang selalu Nabi bilang kan tawridu ahadakum midama tauridu alaihi maka adabila katalati walhasih fa inka anamin ahlil jannah tima minah ahlil jannah wa inka anamin ahlil nar fa minah ahlil nar Sesungguhnya salah seorang diantara kamu apabila dia akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan perlihatkan padanya pagi dan sore. Apa itu? Tempatnya. Apabila akan mati itu tunggu di sorga. Itu pula pak yang ditampakkan dan diperlihatkan. Sehingga kadang-kadang orang bicara. Iya, iya bapak. Oh, jam ya, Tapi juga orang kafir itu. Tidak mau keluar rohnya dari jasatnya. walau di suara Allah, jangan lupa untuk marah. Sehingga kan mati balik-balik, enggak kan? Tambien polohubo. Tambien mentonetone lo. Kemahitoleh boleh baik bila lo tua ojebe itu. Dia bilang, bilang, bilang, bilang, tahu, tinggal imun dan lohilah, itu mati. Dia loh untuk adil lah. Bawa hemo obale yang ngalio mo otonang elio hem mo oto lohilalio tiyo. Debo tata bukan nara debo mai limai. Seingat waktu itu malang gama, Tato di barat gama mo lelimai. Eh deh tiba-lita melawan Yudi. Di luar dugaan mati balik malam malam deh. Allah nguhut. Modiya mama lo nguhut ayo, cuma aja belum mau. Ati Allah Pak Tandai pelawannya utama sakara Tidak ini? Tidak jamaah yang mulia Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nih e. otongan Yobatillu ala tonarakah Wawrela Nyabetum bahutat patak Nggak itu Nabi kan Kalau Rasulullah lain selalu diajarkan Bola masakara batangat nak oh, apa? Hepo atau anakmu hei ngopiok. To bulungal oleh la ilaaha illallah. Mandahu allahiyi Muhammad Rasulullah. To bulungal oleh Allah ajhadu ilaha illallah. To bulungal oleh allahiyu ajhadu anda Muhammad Rasulullah. Bila matianlah balik balik kemasakara. Bodoh mana mahu kemasakara betul. Jangan silon talun tulipan buang-buang oh. Pataman namada bulu khalil laa Ii Lo tak apa tu Walau otoh ilang wawak jainah Majan malung Allah dah mahefal humam Karena memang Boti ustaz hadirnya berbahagia Nabi Yusuf alaihissalam pernah berbohong kepada Allah, Ya Allah, saya pingin suka, mau itu sekarang. Allah kalau sudah maha mau. Halo? Ya ya ya, saya sendiri bos. Ada tugas dan berita untuk kamu, tugas apa? Tolong temui dan datangi Nabi Idris untuk apa? Nantinya dia sama dia. Nama hati mereka Halo. Halo. Ya, ya, ya, Pak, saya, saya. Ini balikin mau. Ya, ya, ya, ya. Saya Nabi Idris. Tidaklah itu timbupati, pati, Terus dihina waktu pati. Ada apa? Oh. Kebetulan saya mau pingin coba sakitnya sekarang Masih mau coba-cuma lagi mau Ya seperti begitu Tunggu saya tunggu-tunggu Oh malah malah dikirim mau tumpai Bari, Ini malakul maut Kalau dalam kitab perbintangan ruh Jangankan melihat kuadanya Baru saja jatuhnya keringat malakul maut Itu dirasakan pak oleh bumi dan langit yang ganteng. Bahkan dalam salah satu kitab, betul-benar satu pahit, satu hati. Bila ditumpahkan air laut, air air di dunia ini ke kepala tak satu sepesun yang jatuh tanah Saya punya sopir saja baca itu, saya punya kakak, geleng-geleng kepala, berarti luar biasa. Iya. Air laut dimanapun, air danau, air sungai. Wanita tua, mana ada lumbungnya Oke Orang bawa bawa dia di alam asli hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Lima menit, lima enam menit sudah Sudah siap? Udah. Bawa juga, bawa, bawa, bawa. Malah malah utara Satu menit, dua menit, sampai lima menit dipul reaksi pencakutan ruh hidup oleh ulat. coba mau mari katamu, mau coba si coba, nanti Allah tahu itu. Mau coba coba, jangan tuh mau tipat itu tidak boleh mentala denger. Karena boleh makan maliqil maut tu, dijam pak ansi, main aja tadi. Tinggal memalikil maut dimasuk sukar ya Allah. Sukunya tidak itu mau tipat itu Allahi mentala. Demun aja. lepas satu hari dua hari malah aku tolong itu aku milat deh malu doa anda balikin oleh Allah kembalikan dan hidupkan lagi dia ya Allah sesungguhnya keinginannya cuma muncul mencoba sakit sakarat bukan untuk mati betulan ya Allah saya sangat cinta pada nabi anak pada nabi Itis. karena sesungguhnya kalau dia berniat puasa satu tahun dia ya Allah puasa bayangkan pak Nabi Idris itu kan melihat timbosa mau tahu nu boleh puasa maknanya betul mau tahu nu dalam satu bulan itu kalau sembilan kali hari kamis sepuluh kali hari senin boleh puasa sunat tak ikuti jadi ramadhan kalian senin kamis dia ya puasa nello dunghe betul amali ini nabi Idris, oleh Allah dihidupkan kembali tunggu temu nabi iblis mati lu mulai nggak bisa pesan kalau mau mau lu nggak boleh mau temui nyawa aku berarti Mangata. Uh, iya Malikil maut berkalimat. Hai Nabi Isa. Sejak Selama saya ditugaskan oleh Allah mencabut ruh, ruh makhluk yang punya nyawa ini. Polim di Nipopee nama wa'lu makhluk tanya wa'lu mboyoto, Anu'lu pilih makhluk nyawa. Bayangkan tak? Yang paling ringan dari semua yang ringan, Yakni saat yang mencabut ruh Nabi Ibn S.A.W. Umamu helana'i. Sehingga itu, Ibu-ibuan boleh mencabut itu aja, Wala ma'atbehehite. Ya besarnya moyong oto opat. Oh, bola be hidup di aku dapat hi dek buan. Ham balau apa-apa tu mengoto de bola hi hit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma hawin 'alaina fi fataratin nauwat wanja'atan minan nar wal afwa illal syarr." Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah bibi kami pada gelombang sangat. Hebu -obu, obu olata. Hebu obu -olata. Nawab boleh tak dulu? Hingga Wanuea membahutam politik bawah, pak Otto lengo tario. Wanuea membahutam politik itu, lengo tario pak dicabut lewat ubun-ubun keluar pertama sampai tenggorokan. Allah sampaikan pada mereka allah al rohman al Maha pemurah mempunyai. Tali anggur dia, dia orang rahmat dia boleh mati lengo Jadi Pak Wanuea, ulat takut itu mati boleh boleh dia, lalu boleh walau ya lanjutkan. Bahut boleh boleh mulai ibu, maka ibu walasu arohman dan rohim, maka ibu walang bapunya yang toli angu olio, pula tau tokti angu olio, kan dia boleh mau hutu, boleh walau ya lili deh. Lidi mahutu, maka allah kesempatan di dunia lili ben. Ya. Apalagi buat di malikil mautum maut tanya lah, Eh tajam mautawa tak butuh dia mau jalan <laughs> bopo uamah nih Gak main mahatur rumah Anbu bopo uamah tuh kan Eh kan wak po uamah lah amut Dia mali lo biola Tak pernah Sekalian Bila hutum malikil maututunya Tajalo-tajalo mata bersama ibu Ada Siapa dia? Pada saat hamba ini pak didatangi mau dicabut ruhnya lewat mulut. Bunggalin ini kita tunggu <tos> pak. jikir Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Bila lemedek bulongnya. Bila jemak Allah Allah Allah Allah polong-polong aja, polong-polong banget. Ibulong sama modern masyarakat, dia karau ke orgen. Dia mau tak pelet-pelet, dia mau Dicoda. ...dicoba, satu, satu. Idu maut tak pula tahu. Bukit-bukit apa mahu untuk lama lah. Ya, tak perlu apa-apa yang bila mahu tutup lu. Ya, tak sila yang tak boleh buat lu. Bahkan lebih hebat dihamlah imam lagi... ...upi upungi lagi, upi apa-apa Mau duga maksa patal itu mula. Maksud imam Oh itu karau ke lu, boleh lu hewam. Untung oleh walau mobil tidak dingal ya. Betul ampas sorenya pancing main. instrumen tanpa lagu. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Buan mau donghei utehin, kayak lu nggak jawab aku mau. Aku Walai <laughs> hey ya, <putaku> lupa lah. Walau imali ah, perhatian aku nanti. Kembali mati tak mau <laughs> bangun tak perasaan. Allah, angkat Allah. ma'awat ya. Membalikkan doa Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya kembalikan tak kepada pembicaraan tadi. Kaitan dan hubungan botin nyawa. mau Bo usih tak uka satu orang.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 Kau tengoknya, usah yang ya. Jangan yang begitu-begitu. Tukum malamu bu'ay, malamu bu'ay nyawa upatanga. Tukum malolana te nyawa, tomatanga pahimu. Nga amirau utadu wa utadadia walado pastima otola. Pangimba otola. Bongo otok ilengi otola. Bele otola. Oto otola. Dui otola. Panggati otolah, jabatan ini otolah, siapa lo otolah, Kuala otola, otolah, balangga otol, panada otol, lalamba otolah. Itu mau telo. Wah tinggal jabatan gede percaya itu di jatol, otol lagi. Panada otolah, apalagi balangga lebih mudah otol lagi. kata dunia, cuma sementara. itu pak. Di dunia ini, Ibarat cuma tiga waktu. Ketika kita ada di timur, bayangan di barat. Ketika matahari sudah di atas, bayangan tepat dengan kita itulah hidup. Dan ketika tak mentar sudah di sana, bayangan kembali ke timur. Buwalinga itu ini. Maka dari itu, hidup dan mati Allah cuma atur dalam dua keadaan. Kalau bukan hidup siang, hidup malam; kalau bukan mati siang, mati malam. Jadi wan dialuin di, di hui ulatin malam. Kalau tidak hui oke. Aku betul betul tanya, kamu itu apa artinya? Hui datang dan mampu mata hati ini. Iya, itu bisa bisa tahu. Karena ku tiba. Para ulama sudah bilang. Setiap hari manusia ini mati Tapi dia tidak tahu Tolong mati, terus Ini tidurkan sebuah kematian Potimotuluh itu patah Lepot turun saja malamotik patah mati tidak mau Malamotik mati. Cuma saya anjurkan Dia boleh maaf Guru umatnya pak Dengar lah ustaz Waktu itu apa Guru umatnya? Uji apa malam ini? won umam wabah hui lanjutkan perguruan. <laughs> Cara dia Ustaz. Wano umam guru umate, Malam ini sampai di rumah. Pak tua sama waktu ini buat jam 4. Wano tulah jam 2. Tu. Kadang jelas jam orang Pak Wabung. Paling jam 12. Ibu lah itu. Pak Wakil Kota Dapur tulah jam 2. Paling jam 2. Ibu Karena wano banari mulai lebih 10 jam. pilot tuluhe ba Mereka itu belah jam kan tidak mungkin kalau masuk dekat kamar jam 12 leh teluh di potan jam enggak ada yang mencoba ya. tidak ada yang tahu jam 4 jam teluh di atas ini masuk ke jam 9 jam jatuh jam yang leh teluh tidak ada yang leh teluh, eh, jam 12 saat leh teluh eh. siap mati dia betul teluh <laughs> jadi saya merasa karena saya mau tiba Pembelajaran loh di mudamang itu memangnya eh, apa? Apa orang tadi apa yang kami dah diacili loh, diacili dia, dia, loh dia, dia, dia, dia, Tidak ada makhluk istimewa dan diistimewakan, Semua akan dimatikan. Tak kaya mate, tak meski ini mate, tak susah mate, tak sadan ini mate, tak sal yang tambah otomate, tak lehati mate, tak lain mate, tak lai ta buah mate. Wojaba mate, rakyat mate, tadio nga mate, tadi bio nga mate. Samo lingo mate, samo hata mate. Tahaya-haya. Allo, ne bo mat hati be Ya? Kan watihamo ceramah. Di jalan itu memaci tale bulibu amat, namun tina ceramah haya-haya. Muran mamohihia teto te bo dise de pemateu talem lempok saja. Ka boleh mari tu mahihia teto ang de pemateu talem lempok saja. Nah, karena akan mati semuanya ada tiga pertanyaan. Jangankan dia wakil bupati, presiden pun tidak bisa menjawab. Oh, masa untu iya. Saya saya sudah punya tulai saja. Pertama, kapan saya akan mati? Anda tahu tuh, kalau oleh umpah boleh, andai ku tahu. Oleh umpah saya Andai ku tahu, kapan tiba Si jatual ya. bagaimana itu Yang ketiga. Di mana Di mana saya nanti akan lari. Nah, kapan di mana bagaimana, Rasulullah sudah simpulkan. Alamatnya, cuma alamatnya yang ada. Alamatul mautul itlayi tanda-tanda orang yang akan mati dua Yang pertama tanda yang tidak langsung Yang kedua tanda-tanda yang langsung Yang tidak seperti apa Motibaya hutu-hungu keluarga Tamanu utato Unggulilutut dapat hebol bunga Memang Maelon no muhet Malabolita Memang Maelon udah mata no talang Untuk mendapat hukum Unggulilut itu ada alamat Pak pasti ada alamat Bana nameta man de to Arabah. Oladong goppuh ya tido ima ta'ala. Dahilati tal Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena itu di tempat saja di tempat hanya berbeda membedakan kita. Mari kita berbenah diri. Kita berhitung dan memperhitungkan hidup ini. Kira-kira Allah Subhanahu wa Karena juga pak di Itu baru pengadilan pertama akhirat. Menunggu menanti kiamat. Itu pak kesimpulan kiamat kubur yang, yang kita jalani. Sementara kita melatuh kubur. Kita jalani sendiri. Teman, kawan, sahabat, handai tolan yang menyayangi kita. Pasti semua tak menghubungkan untuk kubur. Kita sendiri yang menjalaninya. Sementara di kuburan. Kita menyendiri. Teman kita sudah tidak pernah ada lagi. Hendai tolan pun tinggal Pak mengirimkan doa kepada kita. Hari demi hari. Datang minggu bulan berganti tahun. Panas kepanasan. Hujan ke siang Siap tidak dapat diketahui malam pun tak dapat dibedakan. Hari-hari kubur itu semuanya hari-hari biasanya kita sebelum dikubur. segera Rasulullah pernah mengundang sehingga Umar. Ada bawa Tuhan Seyidah Umar Pak Ibu. Sahabat Nabi yang paling pemberan dan dengan Seyidah Umar. Satu ketika, lebih diundang. Umar ada yang ingin aku pertanyakan padamu, siap ya Rasulullah? Apa itu? Bagaimana perasaan kamu bila besok lusa hari kiamat? Sayyidina Umar kelihatan tidak berubah wajahnya pun biasa. Rasulullah pikir-pikir, betapa pemberani si Umar. Pilih maka hari kiamat pun Dia, Rasulullah balik bertanya. Umar. Bagaimana perasaanmu? Apabila sebentar malam nanti kau sudah berada dalam kubur. <SILENCIO> Longwati ngomong-ngomong Umar apa? Dia merata ria. nabi ilahi iduhya itu? Umar. Eh. Malah pokok mulu gak berpikir suara apa? Ya Allah malah Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia mengatiru gak ada yang betul tinggal aku. Ya Rasulullah. Mura. Mobilnya lo kiamat kayak lori, ya Rasul, saya tidak takut dengan peristiwa kiamat. Boleh wali molo, lo guriat buat di alam, buat di hutan, paling buat di moga, gajet watiat di amboh. Kenapa ada anak Karena pada hari kiamat itu rame-rame kor-kumpul, ya Rasulullah. Ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada Australia, ada Inggris, ada orang dominan, ya Allah. Ya, <tie> dia <moh. tie> Tapi dia tidak akan bertanya tentang kuburan saya Menurut saya dan berteriak Kenapa? Di situ saya sendiri ya Rasul Ada pun teman-teman yang selalu mencium dan bercanda dengan saya Dia tidak akan tinggal dengan saya, bersama saya bersama-sama di dalam kubur Tidak pernah Melalui mengikir Deput tak pernah lalu dhamilat itu kubur Ya Coba-coba sehingga mati ala ma di wilayah bola Bangulu, utara ujung ada yang bilang, pak bagusnya kan mati di tsunami itu eh bang laut di sana satu kubur ramai-ramai maka -ramai. <üzik> <tori> mulai ma'ah kota kau tsunami beta ustaz walau tawir itu tadi malaikat. kenapa? mau sampai data kan eh tombak betul utah tsunami malaikat bila-bila ini merah kisah boleh ya tu balik ngotak iya iya Iya, tapi yu Ia. <t illustration> Ustaz, itu yang mati di iya ya boleh, iya ya malam, malam, malam, malam, malam, malam, tsunami malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, tsunami itu malam, malam, malam, itu tsunami malam, malam, malam, tsunami malam, malam, malam, tsunami malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, itu malam, malam, ajali malam, malam, malam, malam, malam, malam, malam, dia punya kedalaman sampai 14 dan 15 meter. Kok dia mati tahun 15 leto? Boleh maaf lihat ya, saya boleh masuk tolola batang latalo terus 76. Tinggal mau saja, aja, mau talentahu a tent. Walaupun tak loloh nggak, to a teh, wa teh, peri, peri, melainya 15 juta ribu bulatnya, Maka dari itu, hadirin yang mulia, saya akan sentil sedikit usia almarhum yang 74 tahun ya. Allahu Akbar Rahasianya itu Pak cuma dua Di Israel, cuma dua Orang mau ingin panjang umur pertama Selalu mendoakan orang dengan doa-doa yang baik Termasuk taktihide mu'tali mu'toro doa Ya Allah Berikan kekuatan Hasil yang banyak rezeki berlimpah Alihulunas 33 kali Itu caranya itu Jangan pasti ada yang menjadi motor itu ada yang di ya Aneh-hahneh politik Jangan ada yang berpikir Pak Abu Edi, Pak, dia mali mohon oh, dong Saya tak terbuka di olah politik itu ah Kadang-kadang kita minta tolong doakan Mendoakan orang dengan doa-doa yang baik Yang kedua Selalu berdapat impak dan sedekah Menyumbang masjid tadi Itu menambah usia Di provinsi Gorontalo itu Pak Ibu ada seorang kakek usianya 243 tahun. Dia punya kebun satu hektar. Kebun itu cuma ditanami buah-buahan. Setiap yang ngambil direlakan, diikhlaskan. Tidak pernah menggerutu hatinya. Karena melampi itu itu, kita melahirkan dalam hidup batu, kita alasannya kalau ketemu kampungnya punya teman, dah malah itu, dah malah itu, jadi betul jadi oleh di masa tetedo go hutah sambal mabahulo muhilal batul ba badal baul batade padada oleh jan pada hadirin Jama'at ta'ziah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa orang anak almarhum pak? Anak almarhumin berapa orang? Anak almarhum. Ada, ada lima ya anak almarhum. Ibu, ibu. Ada lima ya. Lima orang anak almarhum sekarang masih hidup seluruhnya. Yang berani, ya? Masih hidup ya. Saya titipkan pada anak-anak ini. Senantiasa dan selalu jangan lupakan tiga tempat mendoakan sang ayah atau sang ibu. Tempat yang pertama, Fali Abdal, doakan di setiap bulan suci Ramadan. Menjelang buka di sore hari, kita dekat dengan Allah seperti dua jari ini. Kalau kita manfaatkan berdoa kepada orang tua, manjur makbul, diterima itu doa. Yang kedua, doakan di setiap sholat jumat. Tatkala kita mendengar Bapak Imam mengucapkan kalimat sebelum ada kalimat yang ketiga doakan setiap waktu waktu sholat sholat isya sholat subuh sholat asar sholat duhur asar karena karena setiap kali dikumandakan azan waktu waktu sholat Mayat manapun dibangkitkan dibangunkan dari kuburnya diadakan pemeriksaan. Pada saat itu sang ayah tadi dibangunkan anak-anaknya sholat isya dan mendoakan maka pemeriksaan dibatalkan. Datang sholat subuh diperiksa anak-anak berdoa, diperiksa dibatalkan. Sholat subuh asar maghrib Ibu, semua dilaksanakan sholat oleh anak batal pemeriksaan ke orang tua. Jadi posko guru Pak Almarhum boleh makan, tak walaupun tu tak mungkin lebih bangga. Bodiah pun tak ada tapi tu lo tak mungkin lebih Mati mah tak ada tapi tu tak kakak, pohu pohu pada elemu Nepo de pone pone main suku, de pada taumei luhuri, ya pada taumei asari, de sekaumei magaribu, tetapi tu lo tak, sepon libera cuma ciumlah bukan moli. Bila tempat patu jilo agama. Semua anak sholat berdoa dia mau putaraya adalah bagi habis aja berbagi ya karena kalau konsep Islam memberikan catatan dalam catatan da Islam ini hanya dan orang tua satu ikatan satu puhul yang tidak boleh terpusahkan dengan keritaan Allah buktinya banyak kata pakai Rasul kan ridlo Kiri dan wali dah ini, wasuhululah, Keredaan Allah hanya tergantungnya kedua ibu bapa, murkanya Allah hanya tergantung pada murka kedua ibu bapa. Jadi walu ella bulu kata ibu, itu boleh mengokdula. Walu e, Allah sana ni boleh mengokdula. Walu sana ni si dua kata ibu, oh ditolong Allah ta. Jadi sekalian ridau Allah tergantung pada ibu bapa, murka Allah. Tergantung pada murka kedua ibu bapak, kasih sayang berbeda punya tujuan yang sama. Itu dimiliki siapa? Ayah dan ibu tunuk berbeda. Tolik angin mama tal-tal dewala a, tolik angin aa a tau aai a, -a itu. Londo upi loyo ngatso nelo mo lo omma tote ngatso ngatso ngatso angin ngatso ngatso papa ngatso ngatso toli ngatso ngatso ngatso ngatso papa ngatso ngatso Tadi angkat jalan nila buka-buka, buka-buka. Lantau pota-pota meitu lingkung iya. Tunggu lo emang pota-pota bunga lo mahu hidup. Kau angkat. Tadi Karena malah tuhu-tuhu tayo, tuhu liulangin-langkat lebih banyak. Bapak-bapak, bapak-bapak. Nah, ini balong semua di bulu semua di tidak boleh diganti dengan duit. Tidak boleh diganti dengan materwa. Ya mari Pak Ibu. Bagi dia mengadulah Pak Ibu. Dia mesti beto du'ah. Rukir wali Walid-walidaya waraham huma. Kepala rupanya. Terima bapak-bapak Ibu. Lihatlah wajah Ibu. Yang tidak punya lagi Ibu. Tolong hadirkan malam ini. Kalau pernah kita lihat wajah mereka. Tidak ada. Hadirkan kepada Pak Ibu. Kalau mau menghadirkan wajah Ibu. Jangan dia tersenyum. Hadirkan di saat dia melahirkan kita antara hidup dan mati. Pasti itu kan lo mau saat ngomong, ilo, ngomong ma Tolong hadirkan di tempat ini. Ilo, cuma tandang dan tandang seperti apa wajahnya. Saat melahirkan kita kemarin antara hidup dan mati. Tapi ingat. Saat melahirkan diikuti dengan ketulusan dan kehilasan sangat luar biasa. Iya-iya muti mahala. Sana-sana ini hilalit. Hempolo hulu, kalau tiba-tiba kalau marah, saya mau pulih para sikisah, boleh sikis-sikisah. Buat bo, iya-iya mau hilalit. Dia itu mau tolong walaik, Hempolo hulu, tiba-tiba bisa nama yang dihulang. Nenek, aku pindewa dia tak mati asal dia tak potulat. Bayangkan, pa. Ini ikhlas. Pakak leh, nungga mahu, lindah-muntah boi, muntah dia muntah, saya mau jalan di tempat pada dalam 17 Agustus heee emak ini lipa tamu harap umudu gerak jalan utri botiam oleh semua tak ada kamar tamu ali anting oleh papa semua tak ajak poli itu kalau hutan beli tak mutipi kalau tali meite helbo tuh ngesemen ti tam padahal temanmu tuh di kamar tamu Halalnya pula tali oleh porogeg, biasa tamu naotolo, pun batal maklu sopriipoh pada Tahu erti panitania, moli pakai pakai lihat ke kamar, moli mata di belakang, bilongi elemen ampersian iloh ya meting yang lupa tadi, periode mukandang mahepo enggak lama ini, saya bilang elo tipe panitia, jangan lihat nafsu, nafsu Idil fitri, tidur ada peluang emas, kesempatan berharga, memintakan keikhlasan pabrik mereka meminta maaf, asal jadi saya lihat, cuma sekedar pegang tangan. Mila Eh, tua. Saya Pak di puluh saya minta diikhlaskan, boleh bongkot bukti adi. oh Oh dia mau ngaklulak, mau ngopok ulah Pak ulah, saya pegang tangan cium pipi Boporna, wajah dia tak ganteng Pak uang kan, bakal mulai gak Ini tak mau di dalam table Ini alunya tau huangik Terpaksa mau huangik, Helo kita terus Nekolohnya uang-uang malah Bojalak oboh bawah. <laughs> Boleh itu pak, Helo kita latih terus Matangga mau itu uang <laughs> Olehnya Saya sama sekali lagi pak kepada jamaah yang di yang dihadirkan oleh Allah lewat prosedur keluarga kemarin semuanya kita yang datang ini keluarnya cuma satu kan yang pertama itu khusyuk keluar Elando mengirimkan fatihah dan mendoakan itu gak gantengnya dulu menghimpat fatihah mau kan boleh kita hadir ini kan mendoakan dan mengirimkan fatihah mudah mudah-mudahan hadirnya ya Keberadaan kebersamaan malam hari ini bukan sekadar harus kalian seremonialnya apa-apa yang saya sampaikan bukan humorisnya tapi paling tidak setelah meninggalkan majelis dan tempat ini kita akan merenungi dan mencapkan ini hidup beti lugu tunggu beti langgelo itu lugu awal langgelo beti Pohili Allahi Allah Allah Bila hitalu wawun balakah Bahwa batangan Ketika upake-pake lantau Upake lantau kutima satya Satu ketika itu mahukul Ketika dia Ketika dia Maksudnya, makmuk bangga, makmuk sombong Sebagaimana kalimat wawunnya dia Tidak ada orang yang boleh sombong Ilu ia meilu qur'ani Walatam sifil ardi maruhan Dan janganlah kau berjalan Di muka Allah ini maruhan Dalam keadaan menyembongkan dirimu Wala Imam Al-Ghazali Buat apa juga kau ini mau sombong di dunia Sesungguhnya kamu keluar dalam keadaan miskin Pada saat keluar meninggalkan yang Pada ini pasti jadi orang miskin Tidak boleh luar itu kelima Itu buat miskin Uriyanun, Nohlik, Hambo lah bolang apa itu, itu hilang itu baik Buat yang kau lupa, tiba anggota DPR Belum itu memiliki malu, tapi dia upian Kira-kira orang -kira lahir, malah sungguh lalu upia, jalan mata puluh puluh puluh mali. Jalan mata. Di pombol-pombol batang, di pombol peta tidak bakalan. <lain> <lain> Kita ini keluar miskin, Pak. Boti kami, ya daftar, puluh, sisalenda, ngekodone, nema, mehita, dumina, nanti. Pot rumah, tal, mehmeh, kere, kere, kere, yang keluar bersama daftarnya. Nah, ada kan miskin dan pada ketika keluar di dunia ini tetap miskin juga buktinya bahwa kain kapan pinggirnya tak lagi Memantan mantan kadis mantan sangadi mantan bupati mantan camat mantan DPR tetap bawa kain kapan tidak ada tidak ada dia tidak terjahit pinggirnya tapi kada lupai jangan karena dia wakil ketua DPR paling malah pakai ma'dihi dia pakai kada pinggirulubi dia baik pacak beto kubetakan kain kapan? Bawa satu model Bawa resepsi, bawa macam-macam model Bawa resepsi, bawa macam-macam model Bawa model lo laku benda-benda lo lalu lalu lalu Madair lo laku lo Bawa model lo bawa resepsi, benda-benda tiba lo huwange Jangankan watia Jangankan undangan Hamla botipi gole, lo igu Wan bota, bau di, pohibu omu Aduh, ga pake-pake hando lo kabar mati, mati nyanggu enti lona Hei malah, mau ganti saja tadi lo utari, pukul ganti ngepain Wala bide-bide tiba lah huwange Wala modell yang boleh resesipah ibu ulu uli monggo Abo olo wala, olo hidya Pohli wala boleh resesipah ibu Matake olo moh moh wali ya Monggo hentang atau metode ibu Bel nabangkak, bel nabangkain Nah halo ibu mau budok Ibu dah lalu sapi dah pola aneh ngalau buah Ibu itu utali satu, waw tinggal ulu satu tali Wawon satu tali mau bumbu hentuk uloh tidak boleh tiba-tiba wabu pak wakil ketua, semua saya lihat ketika saya diundang dalam nasihat perkawinan. Saya masa mikir wajakannya di luar utama. Wajaknya tiba-tiba wala na maaf. Yang baru aku lalai peserta terakhirnya masuk-masuk saya malaikto. Oh, malaikto, ndong mama, oh, oh, oh, yo, nah emoji kiri, emoji alatia. Seluruh yang hadir di malam itu. Tinggal seorang ibu itu yang terhormat. Tinggalku masuk masuk main hamba lah kau buluh heuheu tuh pak idia oh oh tuh silalah temanmu jadi eduk kok boleh acai cain cain dalu leam tahuah uang de awatali oh nilongola kau malul do lato buluh de awat sama dia urusan uah uang kau de lebih banyak Maha Surya yang Mulia, karena itulah, saudaya gosipa ibu di alam mali poti bangga itu, yang milik gosipa ibu belok bahagia Allah Ta'ala mari sama-sama, selalu teruslah kita berhasibu, amin. Subhanahu Wataala, dengan banyak meningkatkan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wataala sebagai bekal menuju perjalanan panjang menuju kehidupan alam barzah. Untuk itulah kepada almarhum yang sudah malam yang ketujuh. Tidak lagi bersama-sama keluarga handa dari kita semua. Karena memenuhi panggilan ilahi Allah subhanahu wa ta'ala menghadap dia. Mari sama-sama kita iring arwahnya dengan doa. Mudah-mudahan almarhum dapat diterima Sekaligus ditempatkan di sisinya. Sesuai dengan keruduannya. Sesuai dengan amal ibadahnya. Dan sesuai dengan amal pekerjaannya. Semasa hidup di dunia panah ini. Almarhum kemarin melakukan amal yang baik, semoga Allah lipatkan akan pahala kebaikannya. Beliau melakukan yang tidak baik, semoga Allah akan hapuskan semua amal yang tidak baik itu. Kepada Allah kita bermohon membacakan surah Al Fatihah. Al hadis ini ya, waalaikumusalam Ila tina Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususan ila ruh almarhum Abi al fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman ar Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Saratul Mustaqim Siratal Ladzina Alaihim Allah yarhil bi amin Allahumma salli wa ya mazid ya wa wa Wa akrim nuzulawasi manhalahum Wa muslim rasulul barat Wa nakrim al-hataya kawinakafabul abid Natanhas Wa abdil daran hayran min darihin Wa ahlan hayran Di ahlihin Wa zazal rahmat daudihun akhlu alladhin sabakuna Bilimah Wa la tadal fi kulubina Gilla liladhinna abribana innaka Aburuhim Allah la tahrimna ajirahum Wa la tabkilna Wa tabkilna malahum Allah wa rahamna itatwal habil kubur. Allah ma adiyan napi musibat dinawa halubla na hai rabinha Allah ma inka na musinan pada keesaanihin oh inka na musikan pada shi'atihin Allah ma lana na na dinubana waliwadi dinawar hamwaru kawar shi'ar sabana laatu di kulubana ba'ada id hada itana wa habil kahma ina ka'andalwa ha fa'abana atina fitdeng'i hasana hafil a'ahara tiasana wa kenal ada karna daqwa hum biha subhanaka allahumma tahibi salamun alayhi dawana alhamdulillahirabbil alamin syukran dan badhiyah billahi tawfiq wal hidayah wa wal inayah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh